Salah satu lokasi yang masuk bucket list alias tempat yang wajib dikunjungi bagi saya adalah Kepulauan Bangka Belitung, atau yang lebih dikenal dengan Babel. Dan destinasi saya kali ini adalah Bangka, bukan Belitung ya. Sebuah pulau yang terletak di timur Sumatera dan termasuk dalam provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejarah, nama Bangka berasal dari kata Wangka yang artinya Timah. Tak heran, karena di sini ditemukan banyak galian Timah, bahkan sering disebut Pulau Timah. Perjalanan saya berawal dari Jakarta Ini merupakan bagian dari perjalanan atap negeri bersama sahabat saya Bung Firsa Besari udara merupakan sarana alternatif yang saya pilih dan termudah untuk mencapai kepulauan Bangka Belitung dari berbagai daerah di Indonesia. Saya berangkat dari Terminal 3 Bandar Udara Soekarno Hatta dan akan mendarat di Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Estimasi penerbangannya sekitar satu jam. Tempat di Amir di Pakal Dinas Selakan tetap duduk Sampai pasal ini berhati dengan sempurna Dalam petanda-tanda kan pengaman Sudah dimantikan Setiba di Bangka Kami dijemput oleh Wijas, Kawan yang saya kenal lewat media sosial Ditemani oleh Iqbal Dari bandara kami dibawa menuju rumah Awi, salah seorang yang akan menemani perjalanan di bangka dan tentunya tempat kami beristirahat selama di bangka. Setelah cukup istirahat, kami diajak keliling bangka, Wijas dan kawan-kawan mengajak ke Danau Kaolin, sebuah fenomena alam langka dan unik dalam bentuk kolam air beraneka warna yang berada di Kabupaten Bangka Selatan. Di balik keindahannya, Danau Kaolin terbentuk tidak secara alami, Sesuai dengan namanya, Danau Kaolin dulu penuh dengan kaolin, sejenis mineral yang terkandung dalam tanah. Keberadaan kaolin menjadi saksi bisu kekayaan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung. Berada di Danau Kaolin sekilas mirip wisata Danau Kawah Putih di Ciwidey. Jangan salah, di Danau Kaolin kamu tak akan mencium bau belerang yang mematikan. Bekas tambang kaolin ini airnya tidak panas seperti Danau Kawah Putih Ciwidey. Uniknya, di Danau Kaolin ini terdapat dua warna, ada yang warna biru dan toska. Setelah cukup puas, kami kembali pulang menuju rumah Awi. Namun di tengah perjalanan, mobil yang kami sewa mendadak mogok, dikarenakan sistem pendingin mobil atau radiator bermasalah. Ya gitu gitulah bang. Kadang seribu, kadang dua ribu. deh bang. Allah, Allah Aida. Aida. Akhirnya kami coba menghubungi pemilik mobil dan menunggu di warung yang ada di sekitar mobil mogok. Tak lama pemilik mobil pun akhirnya datang untuk menjemput kami. sebelum akhirnya tiba ke rumah awi saya mampir ke tempat buah untuk membeli perbekalan esok hari mendaki Istirahat yang cukup Waktu yang ditunggu akhirnya tiba Kami langsung menyiapkan perlengkapan pendakian Dan menyantap sarapan pagi Nasi goreng yang disiapkan oleh keluarga Awi baru, baru, baru, baru. Dan tak perlu waktu lama Kami pun langsung berangkat Hari ini kita akan berangkat menuju ke Gunung Maras. Let's go! Bangka itu memiliki semboyan serumpun sebalai, yang artinya masyarakatnya rukun damai walau terdiri dari bermacam suku dan agama. Setiap hari pasar di sini selalu ramai. Kalau orang jual beli, nawarnya pakai dua bahasa: orang Melayu pakai bahasa Cina, begitu pula sebaliknya, orang Cina pakai bahasa Melayu. setelah 2 jam melintas jalanan Bangka akhirnya kami tiba di basecamp pendakian Gunung Maras sebelum melakukan pendakian kami mendapat berbagai arahan dan aturan ketika ada di gunung yang menarik di sini dan bisa dijadikan contoh di gunung-gunung lain kami dibekali alat komunikasi atau HT untuk memudahkan jika nantinya terjadi sesuatu di gunung Pendakian pun dimulai, sembari ditemani terik matahari di siang bolong. Oh ya kawan-kawan, Gunung Maras ini termasuk ke dalam Taman Nasional yang ditetapkan tanggal 27 Juli 2016. Gunung Maras terkenal di kalangan pecinta alam sebagai tujuan pendakian, terutama Bukit Maras dan Bukit Idat yang paling diminati. Estimasi pendakian untuk sampai lokasi camp sekitar 3-4 jam, dan terdapat 6 pos yang akan dilalui. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 kilo, kami bertemu potensi air terjun yang juga merupakan pos 1. Di sini kami istirahat sejenak sambil mengisi perut dan isi ulang air. Jalur selanjutnya sudah mulai nanjak ke punggungan bukit. Vegetasinya cukup gersang karena pendakian ke gunung ini dimulai dari dataran rendah. Jarak antar pos tidak terlalu jauh seperti jarak dari pos 2, 3 sampai pos 4, makin ke atas jalur semakin curam dan semakin lebat. Di antara pos 3 ke 4 bertemu lagi dengan jalur terbuka dengan pemandangan langsung seperti sungai atau rawa-rawa. Kemudian dari pos 4 sampai ke pos 6 vegetasinya makin rapat dan tanjakan makin curam Walaupun dari segi ketinggian cuma sekitar 600-700an sampai mdpl-an aja Tapi jalurnya tanpa bonus seperti yang kawan-kawan lihat ini Setiap tanjakan dihiasi tali temali Akhirnya setelah melalui berbagai jalur yang terjal kami tiba di pos 6 Disinilah kami akan mendirikan tenda seperti biasa, selain menjadi juru kamera, saya juga senang masak-masak Kali ini saya akan meracik menu santap malam yang sederhana tapi nikmat Yaitu bala-bala atau bakwan Kemudian terong goreng Sayur bayam Dan tentunya sambal bawang Inilah salah satu aktivitas tenda paling menyenangkan ketika berada di gunung Setelah semuanya tersaji, kami makan bersama-sama dan tak lama setelah perut kenyang, serangan kantuk pun datang. Waktunya tidur. Esok harinya seperti biasa, dimanapun kita berada ketika berkegiatan di luar ruang, jam 7 pagi harus sarapan untuk mengisi tenaga. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami hanya memasak mie goreng, telur dadar, dan sisa nasi semalam. Setelahnya, baru mulai bergerak menuju puncak Maras. Jalurnya masih sama, didominasi vegetasi yang gersang, hutan terbuka, dan bebatuan. Tak perlu waktu lama, puncak maras menyambut kehadiran kami semua dengan cuaca yang cerah, bukit menjulang, dan pepohonan yang cukup rapat, itulah gambaran Gunung Maras. Di pendakian ini mengajarkan saya bahwa tidak boleh meremehkan gunung dari ketinggian. Buktinya Gunung Maras ini yang terbilang rendah, tapi jalurnya nanjak terus tanpa bonus. Pendakian kami akhiri dengan menyantap kelapa muda yang ada di basecamp pendakian. Di sini Awi mulai beraksi menjadi mamang-mamang kelapa muda. Tak terhenti sampai di Gunung Maras saja Pasalnya tidak akan pernah ada Habisnya membahas keindahan alam Yang ada di Bangka Karena destinasi wisata alam di Bangka Mayoritas memiliki keunikan tersendiri Kini ada lagi destinasi unik Bernama Gurun Pelawan Padang pasir di tengah rimbunnya Bangka Tapi apakah memang ada Gurun di Indonesia Sebuah pertanyaan yang pasti akan terbesit Di benakmu ketika pertama kali Mendengar nama Gurun Pelawan Percaya deh, berada di sana akan membuatmu seolah-olah berada di tengah-tengah gurun yang tandus khas Timur Tengah. Pokoknya unik banget tempat wisata yang satu ini. Awalnya tempat ini adalah bekas lokasi tambang timah yang kemudian ditinggalkan begitu aja. Seiring berjalannya waktu dan dikarenakan proses alam, bekas lokasi tambang itu kemudian bertransformasi membentuk sebuah gurun yang cukup cantik dan eksotis. Setiap kali berpergian ke berbagai daerah, tak lupa saya selalu mencoba kuliner khas asli daerah. Kebetulan kekasih wijas punya usaha lempah kuning. Nah, lempah kuning ini merupakan hidangan sup ikan khas Bangka belitung yang disajikan menggunakan kuah kuning dengan perpaduan bumbu rempah serta potongan buah nanas. Sensasi kesegaran, cita rasa lempah kuning memang gak bisa dibohongi. Kemudian sore hari kami diajak ke Jembatan Mas yang menjadi salah satu ikon dari kota Bangka Belitung. Uniknya, jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bangka dan kota Pangkal Pinang itu bisa dibuka tutup untuk dilalui kapal. Baru kali ini saya bisa melihat jembatan buka tutup dan dari sinilah salah satu spot yang strategis untuk menunggu matahari terbenam. Terima kasih Bangka atas ramah tamahnya, Nikmat kulinernya dan beragam wisata unik yang mungkin nggak bisa ditemukan di tempat lain. Semoga kami bisa berkunjung kembali ke pulau yang cantik ini.